Oke okay, semangat pagi, semangat pagi, pagi, pagi, pagi luar biasa. Jumpa lagi dengan saya Pak Aris ya. Nanti kita akan belajar tentang ilmu kurtalah topografi ya. Uh, untuk kalian yang pengen uh, konsultasi atau nanti misalnya ada kurang jelas dari penjelasan dari slide ini nanti kalian bisa langsung kontak persen ke nomor HP saya atau juga bisa lewat email ya dari TkMP gmailcom pokoknya kita buka 24 jam lah ya fasilitas buat kalian Tetap semangat, walaupun pembelajarannya di rumah lewat daring online. Untuk mapel ilmu kurtana, standar kompetensinya itu mempraktikkan keterampilan dasar peta dan pemetaan. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar peta dan pemetaan. Kemudian, indikatornya itu satu menunjukkan komponen-komponen peta, mengidentifikasi prinsip dasar peta dan pemetaan, pembuat peta wilayah dan juga nanti mempraktekannya ya. E, materi pembelajaran nanti ada pengertian peta, jenis peta, komponen peta, pembuatan peta dan jenis proyeksi peta. Tuh bisa kalian tambah wawasannya juga nanti bisa lewat internet atau lewat apa lah ya. Juga uh, untuk pengertian peta, di sini peta adalah gambaran permukaan bumi dalam skala, tertentu digambarkan di atas bidang datar melalui sistem proyeksi. Jadi, nanti ada beberapa jenis-jenis peta, bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu peta berdasarkan skala dan peta berdasarkan isi. Apa itu peta berdasarkan skala? Contohnya ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala kecil, peta skala sedang, dan peta skala geografis ya. Nanti itu ber, nah, kemudian ada peta berdasarkan isi. Itu, itu ada peta umum, nah, diantaranya ada peta kartografi dan peta topografi, peta khusus, ya itu dia menggambarkan kelampakan-kelampakan tertentu seperti cuaca atau iklim dan sebagainya. Oke, terima kasih sekilas eh, materi, mungkin bisa nanti diperkaya lewat sumber-sumber eh, yang lainnya.